ke tempat yang mau dituju tuh itu yang di atas itu ya kita nanti akan kesana sana tuh. tuh tuh akan ke situ dari jalannya lewat sini. nah tuh teman-teman ih pemandangannya mantap, seger udaranya juga seger nanti tadi datang dari sana uh, mantap ya kemandangannya teman teman Jualan kita. Nih, para subscriber semua tuh, kita akan ke atas sana. Di atas sana itu ada banyak kayak pendopo gitu tuh. Tuh, kita nanti kita akan main ke atas sana. Ini namanya tempat wisata taman langit. Sebentar. Sudah ya Sebelingnya perkebunan teh nah, Seperti begitu semua Apa namanya endol aja lah Ini di tengah hari begini juga Udaranya seger Banget Wah masih masih ke atas sana Liatin Yuk kita lanjut perjalanan ke atas Sudah sampai Saudara-saudara oh. Teman-teman sudah nyampe di tempat tempat ini gede banget malam. Itu buat camping ada pakai. Itu itu mau di Pak. 10.000, 10.000 Oke, siap. ali sewang ke bawana nah, teman-teman sahabat sabreaker semua sebenarnya kita bisa pakai motor ke sini Mobil kayaknya belum bisa ya. Tuh, nanti kita ke sana, ke atas sana tuh. Di atas Ini yang namanya taman langit. Jadi, kenapa disebut taman langit? Karena serasa deket ke langit, katanya itu juga. Kata para pengunjung. bayar tiketnya cuma 10 ribu per orang. Ini udah mau Nanti kita jalan ke sana. Itu tuh kayak jembatan, tuh. Seperti itu, tuh, teman-teman. itu, kita jalan ke sana sampai di sana. Ada, aduh, lumayan. ngos-ngosan Ini di puncak ini, angin-angin besar banget ini. luas mata memandang keunggahan dan keunggahan ayo kita langsung kita naik tangga sini tuh teman-teman tuh seperti ini seperti seperti itu bersama tuh jadi kita naik kayak tangga seperti ini kayak jembatan tuh kawasan wajib pakai masker Para sobat semua, para subscriber semua, kalau ada teman-teman yang mau main ke sini rekomendasi udaranya seger, pemandangannya indah, dan di sana ada rumah makan kita bisa lewat nanti ke sini tuh ke ke jalan tangga atau kalau mau bawa motor lewat bawah di bawahnya tangga. Sini sekarang lagi lagi ramai para subscriber semua tempat ini baru dibuka katanya belum satu tahun makanya masih gersang. tapi pihak penyelenggara sudah revoisasi tanaman mungkin kedepannya akan lebih cantik ya kalau tanaman-tanamannya sudah ada rindang jadi sekarang masih dalam tahap pengembangan jadi belum sempurna ya pohon pohonnya belum ada masih gersang tapi kelihatannya ada yang sudah diregoisasi itu tanaman nanti kalau sudah rindang mungkin lebih indah ini di tempat ini dan mudah-mudahan kita nanti bisa review lagi kalau di sini <tuk> sudah ada perubahan para subscriber katanya belum jadi jadi pastinya juga belum ada buat jajan Terima kasih belum nyampe ke paling atas ini masih di bawah angin gede siut <tuh> <tuh> kabut udah mau mulai turun cuacanya udah redup-redup begini ya. Dari jalan sana, tuh, dari jalan sana kita tadi. Sekarang kita sudah ada di atas. Ya, sok sekali lagi, ya. taman langit disebut taman langit awal giri awas giri awas Giri awas giri berarti leuweung leuweung awas Iya, dulunya giri awas, jadi e, mundiem di sini, teh kan kelihatan kemana-mana, jadi giri awasnya, giri teh kan hutan, awas teh e, yang kelihatan gitu <tuh> ah, Ini semua kita sekarang lagi berada di Taman Langit. Taman, Taman Langit itu, kalau dulunya katanya namanya eh, Giri Awas, dinamakan Giri Awas karena kalau kita berada di puncak, kita akan bisa melihat ke sekelilingnya keseliling, daerah-daerah yang ada di bawahnya. Jadi, eh, Giri itu hutan, Awas itu eh, bisa kita kelihatan kemana-mana. karena kita berada di tim <tipuluh> <tipuluh> Terus. <tipuluh> pangkuk Bangko, <tuh> <tuh> indah juga pemandangannya Hai neng Ya Terus ikan itu Wow mulai turun sendiri ani <tuk> oh sudah pada <tiba> duluan <tuk> si dalam terangkap pembunuhan kenapa disimpan di sini motornya bukan enggak bukan, oh, bukan. juga. Ya, oke. Okay. Ini dari atas puncak Bukit. Lihat. Hamparan kebun teh seperti karpet yang dihamparkan oleh yang Maha Pencipta. bisa masuk ke sini asal kita punya nyali aja bisa sampai ke sini motor di sini subscriber semua di sini banyak orang yang lagi camping ini tenda tendanya sampai ke sebelah sana terus di puncaknya banget Pengen lebih jelas. Itu sekarang berada di paling puncak, tasnya taman tangan langit, tempat wisata yang baru dibuka. Sekelilingnya hamparan buntet. Di sana ada Situ Cilincing yang tadi kelewatan untuk kelihatan Situ Cilincing Kalau berkunjung ke sini dan ingin menikmati, menikmati sunset jadi bisa datang pagi-pagi atau menjelang senja. Indah kayaknya di sini. Subscriber Opiratna, terima kasih. Sekian dulu review dari Taman Langit. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada review yang lebih baru karena di sini masih dalam renovasi. Terima kasih bagi yang baru berkunjung ke channel Opiratna. Jangan lupa dukung terus channel Opiratna dengan cara like, subscribe, dan comment, dan juga share. Mudah-mudahan video ini menjadi recommended buat semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh